Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi ya Sobat Banyum Untuk kali ini Saya akan coba bahas Terakhir sama Anggrek bulan Yang Dititipin ke kami ya Jadi ada Teman yang Katanya anggreknya Tidak sehat Minta dirawatkan oke ya oh, terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan like komen dan subscribe kita lihat videonya ini ya salah satu kesalahan dalam menanam anggrek, pertama anggrek bulan adalah jangan menanam tenggelam gitu ya jadi medianya menenggelamkan kesemuan akar ini yang menyebabkan akar menjadi busuk dan jika terlalu lembab maka akan uh, gampang terserang jamur ya nanti akan kita coba bongkar seperti apa kondisi akarnya jadi informasinya kemarin ini daunnya pada terkena jamur dan juga habis nah Yang satu ini lagi berbunga ya, sisa satu kuntum di paling ujung Ini juga katanya juga rontoknya cepat, kemarin pada saat mekar ya Nah seperti ini, jadi beberapa daun terkena jamur ya baik sobat ya jadi kita bongkar dulu ini ya dari potnya saya coba keluarkan ya hati-hati juga nih ini medianya masih media bawaan menggunakan moss putih ya cuma diganjir dengan uh, arang jadi di bagian bawah, bawah juga ada arang ya dan mosnya ini kondisinya udah mulai busuk sepertinya ya dan ini akarnya juga agak banyak tapi sudah mulai busuk ya, jadi banyak yang busuk ada yang kering tapi yang masuk ke dalam mos ini sepertinya busuk semua ya, ini coba saya keluarkan untuk medianya ya Saya potongin ini ya, untuk yang akarnya sudah kopong kering dan juga yang busuk, biar tidak menular ke yang lain. Ini ya, setelah kita coba potongin lagi, ini juga nanti kita potong juga ya, ini ya, doa uh, batang bunga. Ya sisa ini ya, jadi yang akar sehat dan ini ada calon akar ya. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh bagus. Kita cek yang satunya lagi yang kondisi berbunga ya. Nah ini tenggelam semua ya, akar akarnya kita coba keluarkan ini ada arangnya juga ya bagian bawah. Uh, yang pertama saya potong batang tangkai bunganya biar konsentrasi ke pertumbuhan ya. Kalau apa ini sisa satu sudah mulai agakan layu. Selanjutnya kita lepas medianya ya. Jadi kita habiskan aja medianya, moss putihnya ya. Kali ini juga sudah sangat lembab dan kelihatannya sudah e, tidak bagus lagi jadi akan kita coba sterilkan saja kita lepas semua media mouse bawaannya ya hati-hati juga takutnya ada yang ikut e, terpotong ya akarnya ya Kita bersihkan semua aja ya, nggak usah disisakan. Yang ada di sela-sela akarnya juga ya. Ini akarnya banyak yang busuk juga. Ini sudah banyak yang menghitam, kita potongin aja. seperti yang tadi ya, kita potong semua akar yang kering, busuk, kopong ya pokoknya sisakan yang sehat-sehat saja nah seperti ini nih, lumayan lah ya, ada beberapa akar yang bagus selanjutnya kita siapkan untuk rendamannya, kita tambahkan satu tutup botol B1 ini untuk mengurangi stresnya, ya. Kemudian, untuk fungisida, kita menggunakan antrakol, kita tambahkan sekitar 2 sendok, ya. Kemudian, kita aduk-aduk biar larut rata. Untuk anggreknya, kita masukin semua saja, kita tenggelamkan uh, harapannya, uh, ini ya semua bisa mati nanti untuk jamur-jamur atau bakteri yang tersisa rendaman ini cukup sekitar 10-15 menit ya nanti kita angkat ya ini sudah 15 menit ya kita angkat ini sekalian dicuci aja untuk yang bagian akarnya ya bagian kalau masih ada sisa-sisa media kemudian kita tiriskan langsung aja kita tiriskan di pot yang kita gunakan ya untuk yang daunnya yang kena endapan fungisida dibersihkan saja nah seperti ini kemudian kita masukin ke pot dan kita tiriskan sampai cukup kering ya ini sobat ya udah cukup kering oke kita langsung eksekusi saja kita coba yang besar dulu ya untuk bagian bawah kita kasih arang ini agar lebih ini ya ada yang menjaga kelembaban dari bawah dan juga ini sebagai media juga ya karena bagus ya arangnya bisa untuk menyerap kelebihan nutrisi juga dan juga menyimpan air ya di bagian bawah jadi nanti masih ada kelembaban yang terjaga di situ selain itu juga kita juga menggunakan potnya ini sebenarnya replika dari pot tanah kita kemarin order menggunakan semen ya karena di sini agak susah untuk pot tanah dan mendatangkan jauh nah, cukup seperti ini aja kita tambahkan medianya menggunakan sabut kelapa ya yang kemarin kita sudah proses cuma kemarin kita jemur ya jadi udah kering kita tempatkan untuk anggreknya jadi jangan sampai tertimbun semua ya dengan media ya akar akarnya kemudian kita pasang penyangga untuk caranya ada Link di bagian atas ya, Silahkan bisa diklik. Ya ini ya udah terpasang penyangganya biar berdiri tegak. Jadi karena di sini ada tangkai bunganya ya, tadi saya sisakan ini untuk pegangan. Jadi nanti akan kita tali e, anggrek ini di bagian tangkainya ya, di tangkai bunganya. Ya. Ini saya tali menggunakan pengikat kabel ya, biar bisa berdiri tegak anggreknya. Nah seperti ini, jadi sebagai pengikat ya. Kemudian kita tambahkan lagi medianya, tadi masih renggang ya. Tapi tidak usah terlalu padat yang penting terisi semuanya karena ini juga menjaga kelembabannya cukup bagus ya nah, seperti ini jadi bagian akar kita tetap jangan ditimbun semua ya, jadi sisakan yang bagian atas nanti untuk akar ya jadi dengan sabut kelapa ini harapannya nanti kelembabannya bagus ya, jadi nanti kita tempatkan yang tidak terkena sinar matahari langsung karena memang untuk anggrek bulan juga cukup sedikit ya kebutuhan mataharinya sekitar 20an persen saja jadi nanti kita tempatkan yang ada atapnya ini kita tambahkan sedikit arangnya di bagian atas ya, ya tidak usah terlalu padat biar nanti akarnya gampang berjalan, nah seperti ini cukup ya oke okay, kita nah seperti ini oke okay, kita sisihkan dulu kita lanjut ke yang satunya ya udah cantik kita lanjut lagi ke yang satunya ya yang lebih kecil nah seperti ini ya Sudah cukup kering kita tambahkan bagian bawah dengan orang dulu ya karena ini agak sedikit nanti kita tambahkan arahnya agak banyak kemudian eh sepertinya karena cukup sedikit jadi saya ini aja ya bungkus di akarnya langsung aja pakai media sabut nah, seperti ini kemudian kita tambahkan di sampingnya biar ini ya bisa berdiri ya di ya nah ini ya oke sama ya jadi jangan kita tenggelamkan semua ya pada saat nanam ya kita tetap sisakan bagian atas untuk bagian akar bawah enggak apa-apa kita tadi masukkan ya ke dalam media Tapi kita tetap sisakan untuk batang bagian atas sebelum daun untuk area pernapasan dari anggrek ini Karena ini sudah berdiri tegak jadi tidak usah kita tambahkan penyangga ya sudah cukup seperti ini saja Ya, sobat, ini udah selesai, udah saya taruh di kolam ini yang ada atapnya. Jadi, nanti matahari ada dari sebelah kiri. Nah, seperti ini. ini tadi, udah saya siram sekalian. Ini ya, jadi, akarnya uh, cukup banyak, tuh yang masih di bagian atas. Ini juga nanti harapnya bisa sembuh ya, untuk... Uh, umurnya karena tadi udah kita rendam fungisida. Nah, jika video ini bermanfaat silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.